Maka secara otomatis diajukan, jadi bukan secara otomatis naik pangkat, secara otomatis boleh diajukan kembali untuk diajukan untuk naik pangkat misalnya. Itu ada kebijakan. Kemudian insentifnya seperti apa? Ada gaji pokok, ada tunjangan fungsional misalnya ya, ada tunjangan uang makan, ada tunjangan asuransi kesehatan dan sebagainya itu insentif mungkin gajinya kecil karena berbagai potongan tadi ada potongan BPJS, gitu ya, ada potongan apa lagi, misalnya. Nah itu eh, itu yang menjadi atau take home-nya menjadi besar karena misalnya ada penambahan selain gaji pokok ada eh, apa namanya uang makan, ada insentif lainnya, insentif lainnya, misalnya ya ada insentif dokter ada insentif jabatan fungsional lektor kepala atau profesor, kan ini banyak insentif yang kalau dilihat jadi nama kecil, tapi berbagai insentif ada, itu kebijakan SDN. Ada budaya organisasi. Budaya organisasi itu adalah culture atau nilai-nilai yang dibangun di dalam organisasi tadi, yang diakui secara bersama-sama kemudian dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Nah kalau Universitas Juanda 21, NKT tadi nilai karakter Tauhid. Nah itu budaya organisasi yang ingin dibangun oleh Universitas Juanda. Sehingga semua insan Universitas Juanda harus memiliki 21 nilai karakter Tauhid. Antara lain cager, bager, benar, pinter, singat. Ya, yang diambil dari bahasa sejumlah. Jadi harus cager. Cager itu apa? Bukan hanya sehat fisik saja. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat spiritual, dan sehat pemikiran. Jadi rasional. Dia harus bisa berpikir rasional dan proporsional. Itu yang disebut dengan charger. Kemudian ada hubungan antar organisasi. Bagaimana organisasi tadi mengatur hubungan dari satu departemen dengan departemen lain atau hubungan organisasi dengan organisasi yang lain, yang di luarnya. Nah, ini harus dirumuskan sehingga akan mencerminkan desain organisasi seperti apa yang dianut oleh organisasi tadi. Hmm. Ini kemarin. Nah, desain organisasi digunakan untuk mengimplementasikan tujuan dan strategi dan juga menentukan keberhasilan organisasi. Oke. Nah, yang terakhir adalah efektivitas. Nah, tujuan tercapai itu bisa menunjukkan efektivitas organisasi tetapi sebuah organisasi dipandang efektif atau tidak itu sangat tergantung dari berbagai ukuran. Ada yang melihatnya dari aspek resource, ada yang melihatnya dari aspek efisiensi, ada yang melihatnya dari pencapaian tujuan, ada yang melihatnya dari stakeholder, ada yang melihatnya dari nilai nilai uh, nilai tambah dari suatu organisasi tadi atau nilai apa ya nilai daya saing organisasi tadi ya competing competing value. Nah mana di antara berbagai ukuran ini yang cocok dengan organisasi? Nah misalnya kalau dari aspek resource, jika organisasi mampu menghasilkan atau memperoleh sumber daya yang langka, maka dia dianggap efektif. Jika organisasi itu uh, mampu efisien, efisien itu perbandingan antara input dan output. Misalnya kalau inputnya standar menghasilkan output yang maksimal, maka itu dianggap efisien. Nah itu juga bisa dianggap efektif kalau penyelenggarnya dari efisiensi, atau dari pencapaian tujuan. Kalau tujuan tercapai itu efektif, atau dari kepuasan stakeholder. Ada berbagai macam stakeholder di lingkungan organisasi tadi. Misalnya ada kreditor. Kalau kreditor puas karena organisasi itu mampu membayar kreditnya atau membayar utangnya tepat waktu misalnya, sehingga puas. Nah itu juga bisa dianggap efektif. Ada pemerintah kepatutan atau kepatuhan terhadap pajak, maka itu pun juga efektif. Ada eh, pemilik organisasi, kalau dia memperoleh keuntungan, dia puas, dia itu efektif. Ada pegawai, pegawai merasa kesejahteraannya terpenuhi, maka itu juga efektif. Ada masyarakat di sekitarnya, kalau masyarakat merasa bahwa organisasi ini memberikan keuntungan kepada masyarakat, misalnya, maka organisasi itu dipandang efektif misalnya kalau organisasinya sekolah universitas pabrik otomatis masyarakat di lingkungan sekitar itu akan memperoleh akan memperoleh sebuah keuntungan dia bisa bangun pos-posan dia bisa punya warung dan sebagainya ya. sampai di sini silahkan ada yang mau bertanya dulu Pak apabri Mohon maaf di unmut Bu. Oh ya, mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Ini um, materi terakhir, silahkan diskusi dengan Pak Beri. Pak Beri, silakan lanjutkan ya. Pak Beri. Ya, Bu siap. Ya, lanjutkan untuk diskusi ya. Sampai Oke, sini ya. Terima kasih banyak. Ibu ada keperluan dulu. ya silahkan lanjut dengan Pak Beri untuk diskusi ya. Terima kasih wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini di dulu ya Pak, Beri. Bu, Pak ya, Bu. Kita, ini. Ya. ya. Silahkan. <coughs> Bagi yang ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan ada yang bertanyakan teman teman semua pak tugasnya dikirim ke email videonya apa paket aja nah, ininya PPT dan link videonya aja ya. Link video ke email boleh. Oke Pak, terima kasih. Bahkan ya. kalau ada yang tanyakan tugas atau apa, silahkan ya. Pak, saya mau nanya lagi. Ya, boleh ya Pak kan ada dari tujuan operatif di situ poinnya tujuan spesifik dari masing-masing tugas primer melengkapi arah keputusan dan aktivitas departemen dari hari ke hari nah pertanyaannya uh, tugas primer Tugas primer seperti apa sih Pak? Nah kalau tugas primer itu misalnya nih kalau dalam tupoksi dalam organisasi, saya kan ada tugas pokok dan fungsi. Nah itu tugas primer utama dari seorang pegawai. Jadi jangan sampai tugas primer itu tidak ditangani, ya. Dan itu penting ya dalam organisasi. Jadi kalau misalnya tugas primernya tidak terlaksana, maka itu menjadi kinerja yang kurang bagus dalam organisasi. Jadi penting ya eh, tugas primer pokok itu. Nah itu maksudnya Jadi, itu, kan? Tugas wajib. Iya. Jadi kan sekarang kalian magang ya, nggak salah ya? Iya Pak, ada. Nah, magang. Nah kalau magang itu kan nanti itu tadi. Kalian harus jelas Pak pekerjaan saya apa Pak gitu. Nah, itu harus jelas ditertupoksikan dengan baik kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kalian di sana nganggur. Enggak ya ada pekerjaan lain. Nah, maka tupoksi menjadi jelas gitu ya ditanyakan apa Pak pekerjaan saya di sini kayak gitu. Ada lagi? Silakan. nah jadi kalau dalam organisasi ya intinya gitu, karena ini teori ya banyakin praktek gitu, ya dengan sampai but apa namanya kalau dalam organisasi itu anak ADP gak organisasi gitu, ya jadi sangat disayangkan ya kalau teori ini gitu ya, tidak diamalkan dengan baik gitu, ya. nah, maka itu kalau kita lihat misalnya ada eh, apa? Ada satu cerita ya eh, apa orang Indonesia dia kerja di eh, luar negeri gitu ya dia eh, apa bagian desain organisasi dan itu gajinya luar biasa besar gitu ya dimana kalau ada orang yang punya kemampuan dalam mendesain organisasi dengan baik gitu ya maka itu dia eh, memiliki bayaran yang tinggi gitu ya buat buat, buat apa buat gajinya gitu ya jadi penting gitu ya dalam organisasi itu ya kalau kita sudah belajar maka ketika kita nanti di masyarakat ya kan nanti kita kembali ke masyarakat ya bapak juga sudah lulus ya merasakan bagaimana sudah kembali kepada masyarakat nah jadi, jadi penting ya silakan ada lagi tanyakan Nah, kalau di masyarakat teman-teman gitu -teman, ya mereka awam itu ya dengan organisasi gitu ya. Jadi butuh bimbingan kalian benar, -benar ya, kalau di masyarakat gitu ya karena itu tadi ya mereka masih awam dalam berorganisasi. Gitu ya. Jadi penting kalau kita berorganisasi ya. Nah. Kenal gak di masyarakat? Kalian aktif di masyarakat misalnya, jadi anggota DKM kayak apa kayak gitu misalnya. Semuanya di sini ikut organisasi, Regina tidak hima ya? Ikut pak? Ikut ya, di hima. Nah usahakan di di masyarakat ya, kalau bisa nah, di masyarakat itu kalian harus aktif di masyarakat. Kenal siapa RT-nya? Kenal gak RT-nya siapa? kemudian dia kenal, kenal siapa, itu ya, tokoh agamanya siapa, nah itu harus kenal dan sampai tidak kenal ya. Nah itu penting kenal dalam organisasi itu ya, dalam bermasyarakat, apalagi orang rantau ya kayak bapak misalnya harus tahu siapa nah, ketua RW-nya, tokoh-tokohnya siapa, itu ya, jangan sampai gak kenal karena kita kan hidup nah, berorganisasi ya, jadi kita harus Uh, kita uh, pem, uh, berada di lingkungan siapa oke okay, ada lagi sambutan uh, uh, boleh pak boleh boleh Sultan. Uh, ini mas kalian minta pendapat juga ya pak? ya uh, di sini kan uh, uh, ada juga kayak organisasi remaja gitu di kampung pak. Ya. nah kebetulan kan saya juga ketuanya tapi uh, mengenai kita ini di kampung saya ini kekurangan Sdm gitu juga sama si uh, orang-orangnya itu kayak gimana ya, ya. kurang ya. Mm -mm, gitu berapa susah untuk dirangkul nah. Bagaimana ya Pak, cara yang efektif untuk merangkulnya gitu? Jadi di mana tempat tinggal Pak Bos, menarik? Di Cianjur, Pak. Pak oh, Cianjur, ya. Jadi, kita ya merangkul mereka itu harus tahu mereka itu sukanya apa, gitu ya. Bisa juga dengan apa. Mereka itu sukanya ngapain, gitu ya. Jadi dan itu penting ya nah, misalnya nih kalau di situ mereka uh, apa sih misalnya kalau remaja masih atau pemuda pemuda situ pemuda pak pemuda pemuda ya karang taruna kan ya karang taruna nah karang taruna ya jadi harus kita petakan misalnya kalau kekurangan SDM sih kayaknya enggak ya tapi kita nggak saja mungkin tidak tahu uh, di mana saja ada apa pemudanya gitu yang bisa dirangkul gitu ya nah makar itu pertama petakan dulu siapa saja pemuda yang bisa aktif yang dekat gitu ya jangan sampai uh, justru orang yang misalnya apa menghambat organisasi gitu yang di situ gitu ya nah, makar itu kalau misalnya kurang aktif kira-kira nih uh, apa kita posisinya gitu ya uh, di situ punya pengaruh seperti apa? Gitu ya. Kalau memang pengaruhnya tidak terlalu besar, maka kalau biasanya orang itu semakin sering dikasih, maka dia semakin uh, dekat gitu ya untuk apa namanya tuh untuk berorganisasi gitu ya. Maka dari itu deketin mereka itu misalnya sambil makan bareng gitu ya misalnya kemudian juga harus mengenal lebih dalam kepada mereka gitu ya nah jadi itu kalau yang bisa dilakukan ya, kalau di masyarakat itu memang kalau di sini juga termasuk di kampung di Ciawi gitu ya ngaku pemberdaya itu cukup sulit gitu ya tapi kalau mereka misalnya ada satu penggerak gitu ya biasanya mereka ikut gitu ya jadi gitu nah kedua memang dalam organisasi itu kita e, dituntut apa ya kalau dalam suasa itu pengorbanan istilahnya ya nah jadi istilahnya kalau kita misalnya ada e, makan barang di rumah kita misalnya diajak gitu ya sambil rapat sambil makan nih di sini misalnya di mana itu di rumah sambil ngeliwat nah, biasanya mereka senang itu hadir nah, maka dari itu salah satunya itu yang bisa dilakukan jadi kalau dalam misalnya anak mapala itu ya bagaimana caranya mencetak apa hubungan persaudaraan itu makan barang, tidur bareng, jalan-jalan bareng gitu Kita ya. lihat anak mapala itu ya misalnya. Dia apa naik gunung bareng, jalan-jalan bareng gitu ya. Kemudian juga udah di gunung makan bareng, gitu ya. tidurnya tidur bareng juga gitu ya. Nah, maka dari itu itu yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih, Pak. Oke, silakan. Apa lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Silakan. Uh, ini menurut pendapat Bapak ya. Minta pendapat dari Bapak. Eh. Uh, Riwayat organisasi saat kuliah ini menentukan dalam mencari pekerjaan atau enggak, ya Pak. Soalnya ada beberapa pendapat orang-orang di sekitar saya bahwa riwayat riwayat organisasi saat kuliah itu tidak terlalu dipertanyakan saat kita mendaftar pekerjaan. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi, kalian berorganisasi itu bukan menuhin CP ya, menganisnya, tapi pola pikir yang kita dapatkan, gitu ya, pola pikir. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat, gitu ya, dalam apa, dalam organisasi apalagi ya. Kalau kita semakin banyak memenuhi, semakin bagus, semakin banyak kita kenal orang, semakin bagus berarti peluang kita apa punya jaringan banyak lebih banyak, gitu, lebih bagus, gitu. Misalnya nih kalian di, di organisasi di organisasi apa swasta gitu ya eh, di di organisasi uh, hima gitu ya misalnya ya. nah kan ada hima se indonesia gitu ya nah, itu manfaatkan tuh gitu ya bapak juga yang bapak rasakan sih bukan pekerjaan ya bapak juga dulu organisasi banyak banget tapi yang bapak rasakan itu bagaimana kita semakin lihai semakin uh, apa jago dalam berorganisasi dalam manajemen organisasi nah itu sih yang penting gitu ya bagi kita nah, karena kan itu kemampuan ya skill skill kita berorganisasi nah, itu penting ya skill komunikasi skill skill apa lagi komunikasi public speaking gitu dan sebagainya itu penting ya dalam dimiliki oleh kita masing-masing, gitu ya. Jadi itu sih. Jadi memang tidak menentukan 100% gitu ya. ada beberapa yang juga tidak bergantung uh, organisasi. Gitu ya. Ada juga yang dia uh, apa? Uh, organisasi sangat menentukan. Ada juga, gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam beasiswa itu penting organisasi. Gitu ya. Nah, itu sih paling ya, jadi tidak menentukan. 100% Tapi uh, paling tidak itu membawa kita ya. Jadi kan, kalau kita semakin dilatih, jam terbang dalam organisasi itu semakin bagus ya. Dalam organisasi, jadi contohnya kalian kan, misalnya nih, apa nih nih, pesawat nih, <tentuhnya> seorang pilot itu ditentukan. Dia, asalnya co pilot, jadi pilot itu adalah jam terbang, nah, sama dalam organisasi juga ketika kalian sering berorganisasi semakin terbiasa membuat sikap kita semakin apa baik gitu ya misalnya nih, kalau jadi ketua ketua ketua organisasi artinya kan kalau misalnya ada rapat harus datang tepat waktu kemudian juga harus bertanggung jawab harus jujur harus pintar berkomunikasi harus bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang luar gitu dengan dosen dengan lembaga lain dan sebagainya ya, nah itu jadi itu dan itu menambah skill kita kalau administrasi publik, gitu ya, memang apa, kemampuan yang dimiliki adalah kemampuan dalam dia memanajemen organisasi, gitu ya. bagaimana dia apa, karena itu tadi ya di awal memang dicetak untuk jadi pemimpin sebenarnya ya administrator, gitu ya. jadi bukan admin seperti ini, walaupun mungkin nanti setelah kalian lulus itu dari nol lagi, gitu ya. dari nol lagi setelah kalian kembali ke masyarakat itu dari nol lagi gitu ya. dari bawah lagi nggak nah, bisa langsung di atas gitu nah maka dari itu coba kita kuliah di swasta ya misalnya ya. kemudian ipk biasa aja nah, lalu apa kelebihan kita gitu ya nah, kalian harus bertanya nih apa yang bisa membedakan saya eh, apa di kampus eh, swasta misalnya ya dengan ipk biasa saja nah kira-kira apa yang bisa saya kompetensikan itu apakah organisasi atau akademik ya silakan atau misalnya skill lain ya bisa jadi setelah lulus pekerjaannya beda bisa jadi kayak gitu ya contohnya misalnya yang di PB ya di PB walaupun uh, pertanian banyak juga yang di bank misalnya kayak gitu tergantung gitu ya biasanya kalau di negeri ya teman-teman uh, mereka kalau masuk ke uh, sebuah perusahaan dia beli di geng gitu ya jadi geng UGM misalnya, itb, its itu mereka bawa bawa warga berong masing-masing kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi sama gitu ya dalam kalau kalian misalnya nih sudah jadi orang sukses, gitu ya di sebuah perusahaan ataupun di pemerintahan, ajakin ya adik-adik kelasnya ya buat eh, satu satu apa namanya satu amal di di tempat pekerjaan tersebut kayak gitu ya. Jadi kayak gitu harus solid ya anak ADP-nya. Nah kayak gitu. Jadi sekarang ya, apalagi di sekarang nih di masa pandemik, ya masa pandemik itu senior kalian banyak yang sulit cari pekerjaan, ya sulit cari pekerjaan. Nah maka dari itu dituntut bagaimana kita bisa mandiri, gitu ya. Nah kalau dalam nanti di semester depan, semester 6, itu ada mata kuliah manajemen proyek. Gitu ya. Manajemen proyek itu adalah Salah satu mata kuliah memberikan skill kepada kita bagaimana caranya membuat sebuah proyek gitu ya, membuat sebuah proyek gitu ya. Itu dari usaha kita sendiri ya. Bagaimana coba kalian searching bikin cara bikin CV, PT gitu dan sebagainya. Itu kan nanti berorganisasi akhirnya gitu ya. Jadi biasanya kalau yang Bapak dapatkan itu ketika organisasi itu bagaimana memimpin gitu ya berkomunikasi di depan publik, kemudian juga belajar disiplin, kemudian jaringan pertemanan ya. Bapak baru merasakan setelah lulus tahun 2015, lima tahun ke depan ya. Sekarang kan 2021 ya. Bapak lulus 2011, eh 2015. Nah jaringan teman-teman yang dulu semasa uh, kuliah ya, uh, lintas jurusan, lintas universitas setiap ya, teman-teman bapak waktu itu udah pada jadi itu ya Nah dari situlah alhamdulillah gitu ya karena punya kedekatan secara komunikasi baik gitu ya akhirnya nyambung misalnya nih, dia di Kemendikbud kerja bapak di di dosen di, di Universitas Juanda sedivisi nah dia kebetulan teman bapak itu uh, dia ada proyek kita gitu, di Kemendikbud buat, buat universitas gitu ya nah kebetulan bapak dosen gitu ya nah nyambung kan ya udah ya yang dipercaya Uh, teman-teman saya di Universitas Juanda dosen gitu, nah, jadi nyambung dari situ. Nah, jadi uh, ya, istilahnya seribu teman itu tidak cukup ya, satu musuh lebih dari cukup. Nah, kayak itu banyak jaringan, ya, uh, kalian harus punya bergaul dengan kampus-kampus lain ya, dengan lintas jurusan. Karena kalau administrasi publik suatu saat jadi pemimpin itu pimpinan misalnya, wali kota, gubernur, ataupun dinas gitu, ya kalian tidak memiliki kemampuan eksak, kemampuan ekonomi, kemampuan hukum dan segala macam, tapi karena kalian punya teman-teman itu, maka kalian manajemen, manajer manajemen mereka, mengelola mereka, memimpin gitu ya, mereka. Nah, kayak gitu. itu administrasi publik. Gitu ya. Bagaimana kan manajemen itu? Bagaimana menggunakan sumber daya yang ada, sumber daya kan bisa manusia, uang dan segala macam, gitu ya, menggunakan tangan orang lain untuk mencapai tujuan. gitu ya, nah, kayak gitu ya. Jadi jadi itu, jadi jaringan pertemanan ya salah satunya yang bisa juga menentukan ya. Tapi kalian nggak bisa menetik hari ini, ya tentunya menetiknya nanti 5 sampai sepuluh tahun mendatang. Jadi kalian harus punya teman ya lintas jurusan, ya anak komunikasi misalnya ya, yang suatu saat dia mereka jadi PR humasnya di perusahaan, jadi orang media di jurnal di jurnal apa di di apa di koran ataupun di media online segala macam ataupun dan lainnya gitu ya kemudian misalnya di agribisnis di ekonomi hukum mungkin kalian suatu saat mau bikin akta notaris gitu ya. bikin organisasi kan harus ada akta notaris butuh orang hukum mungkin nanti ada yang jadi notaris karena hukum di unida misalnya kemudian ada yang ekonomi mungkin kalian butuh Auditor internal eksternal, biar aman organisasikan keuangannya. Mungkin ada adanya enak ekonomi. Kemudian, kalau kalian butuh, misalnya buat kurban atau akikah, mungkin nanti suatu saat anak pertenakan jadi ada pengusaha. Apa pengusaha peternakan, misalnya kan ada yang tahu kan ya, dan sebagainya ya. Jadi, jadi itu, jadi insya pasti ada manfaatnya, dan jaringan itu akan kerasa. Maka itu, bagaimana kita caranya mengenal orang lain jadi masyarakat? Kalau kenalan langsung kan malu gitu ya, secara personal. Nah, melalui organisasi kita bisa mengenal mereka. Gitu ya. organisasi misalnya di BM, gitu ya. organisasi yang lintas jurusan, lintas kampus. Gitu ya. Dan kalau HIMA ada, HIMA se-Indonesia-nya ya, HIMA AP ya. itu kesempatan ya buat interaksi. Makanya, kalau ada acara misalnya, ya, ada Munas, pemilihan koordinator pusat HIMA AP indonesia nah maka... Kalian bisa jadi tuan rumahnya, misalnya ya, biar pada kenal. Nah, itu ya, dari Bapak. Oke, itu ya, mungkin itu saja dari Bapak ya. Kalau ada <kuh> salah kata, mohon maaf ya. Sekian dari Bapak. Insya Allah kita ketemu pekan depan. Dari Bapak, cukup sekian. Ketukung baca membaca. lah, dan, Alhamdulillah. dan, Alhamdulillahirobbilalamin. Ya subhanakallahumma Allahumma wa Ya Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu pak. Ya sama-sama. Terima kasih. Pak. Terima kasih.